Hal yang kita lakukan dalam pemangkasan tanaman pare yaitu memilih daun pare yang telah terlihat tua atau yang telah membuka besar dari tanaman-tanaman dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini Bang Fasid, petani muda Indonesia. Pertemuan kali ini di sini kita akan melakukan kegiatan yaitu pemangkasan daun pada tanaman pare. Pemangkasan daun pada tanaman pare ini kita pilih yaitu dengan ciri-ciri daunnya telah tua atau yang telah memiliki warna hijau gelap dibandingkan dengan daun-daun pare yang lainnya yang masih berwarna hijau muda. Di sini kita akan memilihnya dan memotongnya. Tujuan untuk melakukan pengurangan atau pengurangan pada daun tanaman pare ini yaitu agar daun-daun ini berkurang dengan tujuan agar tanam agar nutrisi pada tanah yang diserap oleh tanaman terfokus pada pemenjangan pucuk pada tanaman pare dan pembesaran bakal buah. Di sini kita melakukan pemangkasannya dengan bisa dengan tiga cara, yaitu dengan cara dipetik, yang kedua dengan cara gunting, dan ketiga yaitu dengan cara pemotongan atau dengan menggunakan pisau. Baiklah di sini langsung saja kita eksekusi perlakuannya, yaitu pengurangan tanam pengurangan daun pada tanaman pare. Langsung saja. Baik sahabat tani, di sini saya ambil sebagai contohnya dalam pengurangan daun pada tanaman pare. Di sini kita melakukan pemetikan maupun pengguntingan dan pemotongan. Jangan kita lakukan secara tarik. Kita harus melakukannya dengan cara dipetik di bagian tengahnya seperti ini contohnya. Jika kita melakukan penarikan sudah tentu pada ketiak daun ini melakukan terjadi kesobekan Dan akan terjadi kelayuan dan masuknya pun bakteri bakteri seperti jamur pada ketiak daun yang terjadilah pembusukan dan kematian pada batang pare kita Karena kita melakukannya itu di tengah pemotongannya Sudah tentu nanti ini terjadi pengeringan dan tidak terjadi kerusakan pada batang utama maupun cabang pada tanaman pare kita. Seperti lainnya juga dengan pemotongan. Di sini saya ambil contohnya juga kita gunakan pemotongannya seperti tadi kita potong di tengah-tengah. Kita potong di tengah-tengah, jangan ditarik maupun terlalu dekat pada tiak daun. Di sini tergantung oleh sahabat petani menggunakan tangan dalam pemintikan menggunakan tangan pisau ataupun dengan gunting tergantung dengan bagaimana cara cepatnya sahabat tani melakukan kegiatan pemangkasan ini pemangkasan pada pare ini dilakukan sebanyak sekali dua minggu saja untuk mengurangi banyaknya daun pada tanaman pare kita agar terjadi cepat pembesaran pada pembesaran buah dan pemenjangan pucuk pada tanaman pare kita. Sekianlah pertemuan kita pada kali ini, pada sahabat tani jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya, agar sahabat tani mengetahui informasi selanjutnya dalam perlakuan budidaya tanaman pare. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.